di sini, dilansir dari akun Instagram Mom Iting, Ayu Ting Ting, dan Shiva yang memberikan caption sama nih ya, dan mengupdate status yang sama nih dari instastorynya Ayu Ting Ting, Edhe Mubarok, masih dalam rangka Hari Lebaran ya. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, di sini terlihat kekompakan Mom ting Ayu Ting Ting, Shiva, Alianser, dan juga Pakai Ojek nih dilansir dari akun Instagram Mom ting ya, hari ya, hari raya. Hari Raya Mari Bermafapan Selamat Hari Raya yang kelima Selamat Lebaran Finalizing World Mohon maaf lahir dan batin dari unggahan Mom Aitin tersebut banyak sekali komentar berdatangan ya Di akun Instagramnya Mom Aiting Dari Srela Robwatch 12 Repos Ayu Ting, -Ting Selamat Hari Raya Idul Fitri Poblos 42 Hijriah Mohon maaf lahir batin dari kita semua Rozak Family dari Jurmaknus, mohon maaf lahir dan batin minal izin wal faizin love you untuk keluarga Rojak Angka Sabali 20, semoga keluarga Derozak family selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Love you untuk Ayu Tinting dan semuanya. Kemudian juga dari Dali saat sekian, sehat-sehat selalu semuanya. Wisha Sri Jayanti, love you Ayu Tinting. Umu Valen, ayo makin kelihatan mirip banget kayak ibu. Dari HB Jepang underscore ID kerennya Mama. Minal walfaizin wal Mohon maaf lahir dan batin. Dari super protein ori. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal walfaizin wal Mohon disayang dan jangan dia sia-siain. lucu banget ya super protein ori. Dan juga dari Hani Luniz mohon maaf lahir batin buat ayah Rozak Ayu Tinting Syifa-Syifa, Mom Aiting sekeluarga sehat selalu ya Amin ya robbal Amin terima kasih doanya Hani kemudian juga dari Fabian Ardiana maaf lahir batin teh Ayu Tinting Ning Syifa, dan Ibu Mom Aiting doa dan ucapan yang sama untuk Fabian Ardiana Tak nah, hanya Mom Aiting, di sini juga ada Ayu Tinting nih memposting postingan yang sama dengan Mom Aiting. Ayu Tinting di sini menuliskan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dari kita semua, the family Rozak, Rozak Family. Dari unggahan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan mengucapkan hal yang sama untuk Ayu Tinting. Dari Evanus, mohon maaf lahir dan batin, salam buat semua keluarga ya, hai love you dari Apriliani purba mohon maaf lahir batin kesayangan kesayanganku mom ting ting I, I shiva shiva love you untuk semuanya kemudian juga dari yehuni Sarifa mohon maaf lahir dan batin untuk keluarga teh ayu ting dari Opsuki channel Shiva Shiva liang seremai tinta show TV. Rosa family is the best. Ayo ting Masya Allah, Masya Allah. ikis cantik. sabok sama Ayah Ojak. <laughs> Putri Nadia Shiva karena Ayah Ojak paling paling ganteng sendiri ya di sini. Ayah Ojak selalu mengayomi nih anak-anaknya dan juga istri tercintanya. Tidak lupa juga di sini ada cucu tercintanya Bil Kills Humaira razak Alianser dan semuanya sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Dan dilansir juga dari akun Instagram syifa adiknya Ayu Tinting. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dari Rozak Family. Semoga liburannya selalu dilancarkan dan tidak ada halangan satu apapun. Sehat selalu untuk Billkis dan syifa yang selalu enjoy dalam perjalanannya. Dan informasi terbaru nih datang dari akun Instagramnya Ayu Tinting. Happy banget kita bisa stay di The Transluxury Hotel Selalu bikin nyaman dan seru banget liburannya uhuh, bunda ikis happy terus Love you ikis dan juga bunda Ayu Tingting Alhamdulillah jika Ayu Tingting selalu bahagia ya Pokoknya sehat dan bahagia terus untuk Ayu Tinting, lupakan apapun yang dikomentari oleh para netizen di luar Luaran sana, happy saja dengan keluarga dan selalu berbagi dengan sesama dan orang-orang terdekat. Semoga Ayu Ting dilancarkan dan diberikan kesehatan Dan berita terbaru 24 menit yang lalu nih ya Dari instastorynya Mom Aiting, Ayu Tinting dan juga Siva nih Memberikan informasi bahwa mereka sekarang lagi liburan dan nonton di Strand Studio Bandung Wow jalan-jalan selalu ya Happy selalu untuk keluarga Ayu Timping -Ting. Semoga Bill Kiel selalu bahagia nih Ditemani dengan semua keluarga ya Jalan-jalan di Trans Studio Bandung Happy banget deh kalau di sana ya Karena ada pertunjukan dan juga wahana-wahana seru Dan, dan pas pastinya membuat Iki e semakin bahagia Sehat selalu untuk semua keluarga ke The Rozzak Family Selamat berlibur dan semoga sehat selalu Oke sahabat ini saja informasi